Halo brevers, dalam bulan ini kita banyak belajar tentang divine direction, bagaimana kita belajar berjalan sesuai dengan arahan Tuhan dan saya percaya banyak dari brevers sudah bahkan sering mengalami berjalan bersama Tuhan dan juga ada banyak brevers yang uh, sedang mengalami berjalan bersama Tuhan tetapi juga ada brevers yang belum mulai Berjalan bersama Tuhan mungkin takut, mungkin trauma, mungkin tidak tahu apa yang ada di depan. It's okay, hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober, kita akan belajar bagaimana kita mulai berjalan bersama Tuhan. Kita mungkin sudah baik pengetahuan, sudah baik pengajaran yang diberikan, tetapi Tuhan lebih mau kita praktek berjalan bersama Tuhan. Semua ciptaan mempunyai tujuan. Mike ini punya tujuan, Jam punya tujuan, jas ini punya tujuan, semua ciptaan mempunyai tujuan masing-masing. Disesuaikan waktu, tempat, da, atau orang yang memakainya. Uh, setiap dari kita mempunyai tujuan, ya ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus Tuhan menciptakan kita ada tujuh bidang segmen yang sebelumnya mungkin. Saya ceritakan ya ada A, B, C, D, E, F, G, ada art, ada bisnis, ada church, ada development of the poor, ada... Uh, education ada family dan ada government ya tetapi tujuan umum Tuhan ingin kita serupa dan segambar dengan Allah Tuhan ingin kita serupa dan segambar dengan Yesus Nah Yesus turun ke dunia untuk menjadi jawaban ya di dunia banyak sekali dosa dan harus Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia supaya bisa hari ini selamat. Kenapa mereka bisa belajar firman langsung melalui pribadi yang turun ke dunia? Ya, firman yang turun ke dunia dan akhirnya hubungan dengan Bapa bisa uh, pulih dan akhirnya mereka bisa selamat. Manusia bisa selamat karena pendambusan Yesus yang ada yang turun ke dunia. Nah, breakfast di masa-masa ini Ingat tadi, Tuhan Yesus ada di dunia untuk jadi jawaban. Kenapa Tuhan Yesus sampai turun ke dunia? Karena banyak persoalan di dunia. Karena harus ada pribadi yang turun ke dunia supaya hubungan manusia dengan Bapa pulih. Nah, saat, -saat ini, breakfast ya, uh, banyak sekali persoalan di dalam hidup kita. Ya, banyak sekali persoalan di dunia ini dan dunia butuh jawaban. Maka dari itu, hari ini judul kotbah saya adalah "Baper". Apa yang kita tahu tentang baper? Apa yang kita tahu tentang baper? Baper biasanya kita uh, taunya tentang baper yaitu bawa perasaan. Tetapi hari ini saya akan bawakan hal yang berbeda. Baper adalah bawa perubahan. Nah, kita akan bahas dulu yang baper bawa perasaan. Kenapa sih kita bawa pera uh, kita suka baper? Karena kita hari ini hidup di dalam kondisi hidup ditentukan oleh kondisi. Nah, pada saat hari ini kita keluar daripada uh, zona aman kita dan hari ini menjadi jawaban kita akhirnya menjadi baper yang bawa perubahan. Jadi breakfast kalau hari ini kita uh, hidup dari kondisi yang ada, mungkin saat ini banyak uh, masalah di tengah corona atau pandemi ini, kita pasti baper bawaannya. Ya, kita pasti baper, kita pasti bawa perasaan. Tetapi hari ini apabila kita berusaha keluar daripada uh, kondisi yang ada, berusaha keluar, uh, berusaha mengubah respon kita menjadi jawaban, kita akan menjadi baper Ya Yang satu lagi, yang hari ini kita akan bahas, yaitu bawa perubahan. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa sekali, saya sangat diberkati dengan tokoh ini, yaitu yang bernama Nehemia. Sekali lagi, Nehemia. Nehemia uh, adalah seorang juru minum dari Raja Persia yang bernama Arta Sasta. Ya, pada suatu hari, Nehemia didatangi, dikunjungi oleh saudaranya, yang uh, sama orang Yahudi juga yang bernama Hanani. Hanani uh, berkata, Nehemia, teman-teman kita yang teman-teman uh, kita yang sama orang Yahudi itu di Yerusalem aduh hidupnya tuh sengsara sekali ya, hidupnya itu menderita sekali dan tembok Yerusalem itu runtuh berantakan Nehemia. Nehemia saat itu baper sekali, yaitu bawa perasaan sekali, sedih sekali, ya baper banget. Reverse. Ya tetapi Nehemia mempunyai respon yang berbeda. Nehemia keluar daripada istana satu tempat yang sangat aman, satu, tenggap, satu tempat yang sangat nyaman, ya bayangkan seorang juru minum pada saat itu adalah posisi yang terhormat, reverse. ya bukan sekedar pelayan, tetapi juru minum itu harus mencicipi minuman dulu, mencicipi minuman yang disajikan dulu sebelum uh, dikasih keraja. Jadi posisi sangat penting sekali, posisi yang sangat dipercaya sekali. Jadi posisi juru minum di, di saat itu itu posisi yang sangat terhormat. Nah Nehemia itu ingin keluar daripada istana, berusaha keluar daripada istana untuk apa? Untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Ya, jadi orang-orang yang bawa perubahan adalah orang-orang yang keluar dari zona aman ke zona iman. Kita akan baca breverse bersama-sama Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Pada dalam waktu 52 hari. Bulan Elul refers ini adalah musim kemarau, kurang lebih bulan Agustus sampai September, ya akhir musim panas atau awal musim gugur. Saya pernah ke Israel refers karena kemurahan Tuhan. Saya waktu itu juga ke sana pada saat musim kemarau. Aduh Bravers, itu saya tuh kalau udah habis selesai wisata jujur saya pengen buru-buru masuk bus ya orang-orang biasanya kalau udah mau mau pergi ke satu tempat yang lain itu buru-buru masuk bus kenapa pertama karena panas yang kedua karena di bus itu ada wifi ya ada wifi gratis tetapi hanya untuk 10 orang pertama ya jadi mau nggak mau on time dan buru-buru masuk supaya dapat wifi dan itu panas sekali Bravers, bayangkan tembok Yerusalem yang sepanjang 3 km hanya diselesaikan dalam waktu 52 hari. Hal yang sangat mustahil Brevers. Tetapi kok bisa Dehemia menyelesaikan tembok tersebut? Kita akan belajar Brevers. Saya mendapatkan uh, beberapa hal di di firman ini dan sangat memberkati hidup saya, ya. Uh, terima kasih untuk Pastor Andre yang uh, memberikan PR gitu ya untuk saya membahas Nehemia ini uh, sesuai dengan topik yang dikasih yaitu berani mulai dan judul khotbah seri ini adalah baper bawa perubahan. Sebagaimana so, Nehemia yang seorang juru minum akhirnya bisa membangun tembok Yerusalem sepanjang 3 km ya kembali selama 52 hari saja. Yang pertama, Nehemia mengandalkan Tuhan. Nehemia mengandalkan Tuhan. Kita akan baca di Nehemia 1 ayat 4. "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari." Ya, baper juga aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi, "Breather, Breathers, Nehemia, sedih ya, sedih." Ya, dia baper, dia bawa perasaan dia sedih pada saat mendengar dari Hanani saudaranya kalau di sore saudara saudaranya teman-teman sesama orang Yahudi di, di Yerusalem itu kondisinya itu tidak baik dan tembok Yerusalem itu runtuh uh, dan uh, banyak macam hal lainnya dia sedih. Tetapi ya Yeremia sorry Nehemia membawa kesedihannya itu kepada Tuhan. Ya brevers saya uh, di dalam doa di Nehemia satu ada ada doa Nehemia yang, yang saya simpulkan bisa saya simpulkan dengan empat p brothers. P yang pertama adalah pujian kepada Allah, ya. Nehemia memuji Allah, ya Allah yang besar dan yang lainnya. Dan Nehemia juga P yang kedua adalah pengakuan dosa. Nehemia mengakui dosa, Nehemia meminta maaf atas apa ada dosa-dosa yang sudah dilakukan bangsa Israel. Dan Nehemia ada pengucapan syukur dan terakhir Nehemia permohonan. Jadi menarik Bravers, Nehemia memohon kepada Tuhan itu yang terakhir Yang pertama pujian dulu kepada Allah bahwa Allah luar biasa, Allah maha besar Selanjutnya pengakuan dosa, selanjutnya pengucapan syukur dan baru permohonan Saya teringat Bravers dengan firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 Dikatakan seperti ini Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Bukankah ini yang, di, yang didoakan oleh Nehemia Brevers? Ya, jadi pada saat Nehemia itu bersedih tetapi dia hari ini mengalihkan kesedihannya itu dengan doa Brevers. Berapa banyak dari kita di saat saat ini mungkin lagi bersedih Brevers. Mungkin saat saat ini kita lagi uh, kecewa, mungkin saat saat ini kita lagi galau, mungkin saat ini kita lagi baper Brevers. Tetapi kita hari ini menyendiri. Ya, kita hari ini berasumsi kita hari ini malah uh, malah terus asik mengasihi diri Brevers. Bukannya hari ini bertemu dengan Tuhan dan menghadap Tuhan dan menyatakan apa yang kita mau. Oke, okay? apa yang kita pohonkan dengan ucapan syukur. Nah, Brevers saya akan buka firman, kita akan buka firman lagi di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Dikatakan seperti ini Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu yang kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Maksudnya bab reverse, ya. Jadi bukan hanya bekerja keras, tetapi kita hanya kita harus berdoa dulu sebelum bekerja. Karena kenapa banyak orang. Ya, banyak orang yang berusaha bekerja keras mungkin hari ini dari situasi pandemi ini Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal bisnis Dalam hal pekerjaan berusaha keluar daripada kesusahan yang ada Tetapi tidak melibatkan Tuhan ya Apa yang terjadi? Sia-sialah kata Tuhan Kenapa? Karena orang-orang uh, yang hari ini Dikatakan firman ini adalah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Jadi hari ini doa Ya, doa tanpa bekerja itu sia-sia Bekerja tanpa berdoa itu sia-sia Ya Tuhan Tuhan kita yang luar biasa hari ini uh, tidak mau uh, Tuhan kita yang luar biasa itu mau bekerja sama dengan kita Tapi sebelum kita hari ini bekerja keras Kita butuh berdoa Kenapa? Karena sia-sialah orang yang membangun rumah Apabila bukan Tuhan yang membangunnya jadi bravers mungkin hari ini ada bravers yang e, bertanya kepada Tuhan Tuhan kenapa sih saya sudah bekerja keras Saya sudah berusaha mencoba ini itu, ini itu Tetapi hari ini kok saya kok belum keluar juga dari kesusahan saya Coba bravers kita lakukan hal yang pertama ini Sama dengan Nehemia yang baper ya Sebelumnya baper tetapi dia berdoa Mengucapkan permohonan dengan ucapan syukur pada Tuhan di poin yang pertama ini, saya dapat quotes, yaitu: "Pembangunan tanpa Tuhan adalah kemustahilan." Ya, sekali lagi, pembangunan tanpa Tuhan adalah kemusta kemustahilan. Buat saya, dalam hidup ini, kita hari ini membangun di setiap bidang. Ya, kita membangun pendidikan kita sesudah uh, sekolah kita membangun pekerjaan kita kita membangun bisnis usaha kita kita membangun pelayanan kita kita membangun pernikahan kita membangun keluarga ya kita membangun anak kita ya kita membangun anak kita dalam hal apa dalam hal pendidikan nanti anak kita membangun usahanya nanti anak kita membangun pernikahannya membangun keluarga dan seterusnya seterusnya jadi breakfast dalam hidup ini kita terus mengerjakan bangunan yang satu dan bangunan yang lainnya Kita terus membangun di setiap bidang kita melakukan pembangunan Tetapi brevers, kita mau ingatkan, saya mau ingatkan untuk brevers dan saya juga Pembangunan tanpa Tuhan adalah kemustahilan bagi bravers yang hari ini uh, mungkin hari ini lagi baper dalam hal pekerjaan, sekali lagi Pembangunan dalam pekerjaan tanpa Tuhan adalah kemustahilan Mungkin bravers hari ini saat ini uh, yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan Sekali lagi pembangunan dalam pembangunan tanpa Tuhan adalah kemustahilan Bagi bravers yang hari ini kita membangun kehidupan kita lebih besar lagi lebih uh, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus melibatkan Tuhan first. Sekali lagi, pembangunan tanpa Tuhan adalah kemustahilan. So, first, jawaban doa Nehemia tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Nehemia doa dan berpuasa, terus-menerus memohon pada Tuhan. Tapi yang menariknya first, yang Nehemia memohon kepada Tuhan bukan untuk kepentingannya pribadi. Ya, Nehemia memohon kepada Tuhan untuk kepentingan bangsa Israel yang ada di Yerusalem Ini luar biasa sekali, reverse. Ya saya teringat, teringat dengan firman Tuhan yang berkata seperti ini Mintalah apa yang kamu kehendaki mintalah apa saja yang kamu kehendaki Maka aku akan mengabulkannya, Tuhan akan mengabulkan apa yang kita kendaki Tetapi firman yang sebelumnya berkata seperti apa Apabila engkau di dalamku dan aku di dalammu baru fir mintalah apa saja yang kau kendaki maka kamu akan merimanya jadi uh, breakfast hari ini uh, Nehemia meminta kepada Tuhan ya memohon kepada Tuhan dan kenapa Tuhan mengabulkannya kenapa karena itu juga yang Tuhan kendaki dan gak langsung dikabulkan breakfast kurang lebih uh, sekitar empat bulan baru Tuhan mengabulkan uh, doa dari Nehemia apa yang dikabulkan? Kita akan masuk ke poin yang kedua. Nehemia itu memohon kepada raja. Ya Nehemia lagi uh, ambilin minuman gitu ya, uh, ngobrol kepada raja dan raja melihat Nehemia bersedih dan akhirnya raja bertanya kepada Nehemia, uh, "Kenapa kamu bersedih?" dan akhirnya Nehemia curhat kepada raja dan disitulah raja merestui ya Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Ya. Uh, singkat cerita gitu ya. Nehemia di diizinkan cuti. Ya, cuti apa? Bukan cuti untuk berlibur, tetapi cuti untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Luar biasa. So poin yang kedua, uh, saya katakan di sini adalah Nehemia punya impian. Sekali lagi, impian. Firmannya adalah Nehemia 2 ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda ke kota pekuburan nenek moyangku ya pulang kampung supaya aku membangunnya kembali. Ya, Nehemia punya impian. Ya, di sini menarik adalah impian adalah sesuatu yang mustahil didapat di masa depan dengan kondisi saat ini. Bayangkan uh, breakfast. Kondisi saat itu apa? Kondisi saat itu adalah uh, tembok Yerusalem runtuh dan tembok Yerusalem itu sepanjang 3 km dan hari ini Kondisi-kondisi bangsa Israel lagi susah. Bagaimana caranya bisa membangun seperti itu? Ya itu kondisi yang mustahil. Tetapi sering seringkali hari ini kita untuk memulai sesuatu bersama Tuhan, kita harus punya impian. Dan uh, yang sering saya alami dan yang sering tokoh-tokoh uh, Alkitab alami bersama Tuhan, itu selalu mustahil bagi manusia. Dan itu adalah impian. Sesuatu yang mustahil didapat di masa depan dengan kondisi saat ini. Apalagi yang kita belajar tentang impian. Impian ini membuat kita fokus melakukan hal-hal yang berguna untuk mendapatkan impian tersebut. Brevers, mungkin saat-saat ini Brevers ada sesuatu yang uh, ingin dituju. Tapi Brevers, mungkin uh, Brevers bilang apa? Kita bilang apa? Ya ampun, lagi sebelum corona aja saya susah, apalagi corona seperti ini. Bukankah ini yang dialami Nehemia? Ya, kondisi-kondisi yang nggak mungkin terjadi. Tetapi Nehemia berani punya impian. Tetapi impian ini membuat kita fokus melakukan hal-hal yang berguna untuk mendapatkan impian tersebut. Maksudnya apa? Contoh: apabila kita mau naik pesawat, enggak perlu breakfast kita ke stasiun kereta api karena enggak mungkin ada pesawat uh, di situ, atau apabila kita mau naik uh, kereta ya. Kalau apabila kita mau naik kereta, enggak perlu kita ke bandara. Jadi, breakfast impian ini membuat kita hanya melakukan hal-hal yang berguna menuju impian tersebut. Nah, sering kali, first, kenapa kita galau? Kenapa kita baper? Ya, baper yang bawa perasaan. Karena kita enggak punya impian. Karena kita enggak ada tujuan, justru Breffers, orang-orang yang enggak berani mulai, berjalan dari dalam arahan Tuhan. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang enggak ngerti, mau ngapain? Orang-orang yang, apabila ditawarin, apa? Apabila ditawarin, ini itu ikut-ikut aja. Kenapa? Karena dia enggak punya impian, enggak ada satu target yang jelas justru apabila kita mempunyai impian yang jelas kita jadi terstruktur kita jadi tahu apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan jadi apabila banyak orang bertanya kepada saya e, ini boleh nggak Jo ini boleh nggak uh, Jo jadi bukan masalah ini atau itu boleh nggak boleh tetapi apakah ini dan itu berguna apa enggak dengan impian kita yang diberikan oleh Tuhan ini yang lebih penting, Bravers. Jadi di masa-masa corona ini, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa work, work from home ini, school from home ini, apa sih yang yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan yang apa? Yang sesuai dengan impian kita bersama Tuhan. Jadi Bravers menarik sekali sebenarnya kondisi kita yang katanya di rumah seharian, ya bla bla bla yang lain, ini sebenarnya banyak hal kita bisa lakukan. Yang kita nggak bisa lakukan apabila di luar rumah. Ya, contoh kita di dalam rumah kita bisa nonton YouTube kita bisa banyak banyak hal yang kita pelajari dari YouTube ya saya bersyukur gitu ya istri saya banyak uh, sejak pandemi ini lebih jago masak daripada sebelumnya ya dan uh, kami jadi lebih bisa berolahraga daripada sebelumnya banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dan saya juga bisa lebih belajar uh, eksis ya di Uh, di, di Instagram ya, di YouTube ya, karena membuat rekaman-rekaman video yang saya sebelum pandemi ini mungkin sibuk untuk uh, membuatnya. Breakfast jadi, saya percaya banyak hal yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini yang kata kita, karena kita baper, kita selalu berpikir apa aduh, coba ya, uh, corona ini berakhir, coba ya, uh, saya bisa keluar lagi. Jadi, kita selalu memikirkan hal-hal yang gak bisa kita lakukan. Breakfast, jangan mau tertipu begitu banyak hal yang kita bisa lakukan di masa ini Firman Tuhan bilang apa segala sesuatu ada waktunya maksudnya apa di waktu ini pasti ada sesuatu yang kita bisa lakukan ya jadi first apabila kita punya impian kita tahu hal-hal yang bisa kita lakukan hal-hal yang berguna kita lakukan dan hal-hal yang enggak yang nggak berguna untuk kita lakukan jadi bukannya kita boleh atau nggak boleh lagi kita uh, pertanyaannya tetapi berguna atau enggak Uh, boleh nggak kita hari ini nonton Netflix? Netflix. Ya boleh aja kalau itu berguna maksudnya apa contoh untuk refresh dan segala macam lainnya. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di rumah. Oke, okay, reverse dan eh uh, di sini saya juga mencatat orang-orang yang punya impian berani meninggalkan zona aman masuk ke zona iman. Reverse kita tahu Nehemia, reverse menjadi juru minum saya sudah jelaskan panjang lebar sebelumnya, posisi yang luar biasa saat itu ya. Uh, Ingat ya Nehemia ini bukan bangsa Persia tetapi bangsa Israel yang ditawan oleh bangsa Persia tetapi menjadi juru minum di, di istana ya orang kepercayaan raja orang yang dekat dengan raja kenapa yang tadi saya cerita harus mencicipi dulu minumannya sebelum diberikan kepada raja tetapi Nehemia mau meninggalkan zona amannya dan masuk ke zona iman itu impian brevers jadi brevers selama ini apabila kita Uh, tidak selalu uh, apabila kita tidak berani mulai. Jawabannya adalah karena kita nggak punya impian. Ya, kita selalu mau ada di zona aman. Apa sih zona aman? Zona aman adalah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sampai nggak ada lagi tantangan. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang sebelumnya itu menjadi tantangan buat kita. Ya, sulit kita lakukan sebelumnya, tetapi saat ini karena kita sudah sering lakukan hal itu menjadi biasa, Breffers. Nah. Zona aman ini mematikan potensi kita. Breakfast, banyak potensi yang kita baru tahu saat kita keluar dari zona aman. Bukankah justru karena goliat Daud jadi dilihat? Sekali lagi, justru karena goliat Daud jadi dilihat. Daud nggak dilihat breakfast pada saat menggembalakan domba. Bahkan Daud nggak dilihat pada saat memainkan musik uh, di istana. ya Daud padahal menghibur uh, Saul pada saat itu, tetapi kapan Saul menanyakan uh, seperti ini: "Anak siapakah itu?" Pada saat Daud melawan Goliat, maksudnya apa? Pada saat Daud berani keluar daripada zona amannya, yaitu menggembalakan domba, ya, mungkin menggembalakan domba tersebut, Daud harus... Uh, melawan singa dan beruang, tetapi itu biasa dilakukan. Nah, Brevers hal-hal yang hari ini kita biasa dilakukan, biasa kita lakukan, seringkali sudah menjadi zona aman bagi kita. Dan akhirnya banyak potensi yang kita nggak bisa keluarkan. Sorry, banyak potensi yang kita nggak tahu karena potensi hanya bisa dikeluarkan pada saat kita masuk zona iman. Yusuf nggak tahu Brevers Dia bisa bekerja di rumah Potifar. Yusuf nggak tahu uh, dia bisa Bekerja di rumah Potifar, dia bisa menjadi, membuat untung Potifar. Apa memimpin banyak pelayan-pelayan Potifar? Yusuf nggak tahu kalau masih di rumah bapaknya. Ya, di rumah bapaknya aman sekali. Yusuf, ya, kenapa? Karena jadi anak kesayangan, kemana-mana pakai jubah, apapun disediakan oleh bapaknya. Tetapi Yusuf baru tahu potensinya pada saat Yusuf masuk dalam rumah Potifar. Daud nggak tahu, dia bisa ngalahkan Goliat. Ya, Daud nggak tahu, uh, Daud nggak tahu dia bisa mengalahkan golet dan akhirnya menjadi raja. Kalau dia terus menjadi gembala domba, hal-hal yang biasa dilakukan. Apalagi breakfast, saya teringat dengan Joshua Waktu Joshua, uh, waktu firman Tuhan di Yosua satu berkata seperti ini: Hambaku Musa telah mati, maka dari itu seberangilah Sungai Yordan banyak potensi Yosua yang baru banyak potensi yang Yosua baru tahu pada saat Yosua mau mau menyeberang Sungai Yordan pada saat Yosua mau rela memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu waktu Yosua hari ini menjadi uh, pelayannya Musa dia banyak hal potensi yang dia belum tahu tetapi waktu Yosua mau mengambil kepemimpinan menjadi pemimpin bangsa Israel akhirnya banyak potensi yang dia baru tahu brevers uh, banyak Zona aman yang juga saya tinggalkan Bravest pada saat saya tahu hal ini. Saya terkaget-kaget atas potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hidup saya. Kapan tahunya pada saat saya mulai meninggalkan zona aman dan masuk dalam zona iman. Jadi Bravest saya percaya Bravest di sini yang mungkin belum mulai karena takut. Percayalah banyak potensi yang ada di dalam diri Bravest. Harta ada di dalam bukan di luar. Kapan Brevers tahunnya? Kapan Brevers kagum sama diri Brevers sendiri? Pada saat Brevers berani keluar dari zona aman dan masuk dalam zona iman. Jadi Brevers untuk kita bawa perubahan kita harus punya impian, Brevers. Dan impian adalah sesuatu yang mustahil kita alami di masa depan dengan kondisi saat ini, Brevers. Saya dari dulu punya impian jadi pembicara, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kapan saya punya impiannya? Pada saat saya gagap, Brevers. Ya kondisi saya gagap dan sampai saat ini juga saya harus harus latihan. Kapan saya punya impiannya? Pada saat seks, uh, pada saat kondisi saya nggak punya modal. Kapan saya punya impiannya? Pada saat hari ini saya nggak punya teman yang banyak dan apabila saya punya teman pun teman-teman saya yang di dalam pergaulan yang nggak baik. Brevers. Jadi Brevers lagi. Impian adalah sesuatu yang mustahil yang kita alami di masa depan dengan kondisi di saat ini. Jadi Brevers, yuk kita bawa perubahan dengan mempunyai impian. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membawa perubahan? Bagaimana Nehemia bisa membawa perubahan? Bagaimana Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu? Ya, kita akan buka di Nehemia 2:18. "Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, mereka ini bangsa Israel yang mendukung dia." Kami siap untuk membangun, wow! Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Brevers, hal yang ketiga untuk kita membawa perubahan adalah kita butuh pendukung, kita butuh supporter, ya Brevers. Nehemia didukung bangsa Israel yang semangat, ya sekali lagi semangat, oke? Uh, sepakat menghasilkan mujizat, komunitas yang sepakat pasti semangat. Sekali lagi, sepakat menghasilkan mujizat. Komunitas yang sepakat pasti semangat. Bayangkan, breakfast mungkin uh, kita ya, uh, RC gitu ya. Komunitas RC, komunitas uh, gereja apa? RC ini akan mengadakan traveling ya. Contoh, kita traveling sesudah korona ini. Contoh ya, kita sama-sama menjelang kembali. Nah, kalau kita sudah sepakat mau ke Bali dan ke tempat-tempat yang kita sepakati bersama, nginap di hotel yang kita sepakati bersama dan semuanya itu terjadi, belum terjadi, tetapi kita sudah semangat. Kenapa? Karena kita sepakat Brevers. Ya. Jadi uh, saya ingatkan lagi Brevers, saya sangat diberkati dengan klub, ya. Klub adalah Changing Life Through Unity and Build Others. Di situ Orang-orang yang sepakat menghasilkan mujizat. Maksudnya apa? Orang-orang yang sepakat untuk melakukan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai uh, yang kita sepakati. Yaitu brave. Ya, orang-orang yang mau tinggal hidup dalam kebenaran. Ya, belief. Ya, orang-orang yang mau respect. Ya, orang-orang mau respect dengan orang lain, dengan potensi orang, dengan diri sendiri. Apalagi orang-orang yang mau relevan. Ya, ada orang-orang yang mau kreatif. Jadi, first di klub ini kita belajar untuk sepakat saling uh, mendukung satu dengan yang lain ukuran pertumbuhan Arsi ya ukuran pertumbuhan Rajoli Church bisa dilihat dari perubahan hidup pribadi jemaat yang saling membangun dalam kesatuan sekali lagi ukuran pertumbuhan Rajoli Church bisa dilihat dari perubahan hidup pribadi jemaat yang saling membangun dalam kesatuan reverse setiap Rabu kita ada klub jam uh, 7 ya biasa ada uh, opening gitu kurang lebih mulai-mulai kurang lebih jam 8 kurang ya baru mulai semuanya ngumpul biasanya yang dari uh, selesai kerja atau yang lainnya ya dan biasanya di hari Rabu tersebut saya tuh ada Zoom reverse dan saya menjadi pembicara ya Zoom di satu Indonesia ya ada mitra-mitra saya di satu Indonesia saya bicara biasanya itu uh, jamnya itu jam 3 sampai jam 5 Ya seringkali juga sampai jam 6 Ya jujur kalau jadi pembicara itu breakfast biasa juga capek ya. Kenapa? Karena harus mengimpartasi, memberikan training kepada mitra-mitra di seluruh Indonesia. Tetapi breakfast seingat saya, saya nggak pernah absen club kalau bener-bener nggak -bener urgent banget breakfast. Dalam keadaan justru dalam keadaan lemes gitu ya. Justru dalam keadaan capek saya uh, harus ikut club. Kenapa? Justru itu yang menyemangati saya breakfast. Kenapa? Karena saya rindu dengar pengalaman bersama Tuhan, uh, dengar pengalaman teman-teman Bravers, teman-teman di club pengalamannya bersama Tuhan itu menyemangati saya. Saya kangen dengan keluarga di RC Jadi Bravers, yuk Bravers kita mau ikut club. Kenapa? Karena kita mau sepakat, ya sepakat menghasilkan mujizat dan komunitas yang sepakat pasti semangat. Nah Bravers, kenapa uh, Nehemia bisa? membangun tembok Yerusalem karena Nehemia Ye, Ye, Nehemia punya supporter Nehemia punya pendukung brevers tidak ada orang yang bisa hidup sendirian tidak ada orang yang tidak yang tidak butuh orang lain ya Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial brevers ya Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial setiap kita butuh orang lain siapapun kita brevers karena kita adalah satu tubuh Kristus mata ini Apabila kemasukan kotoran butuh tangan untuk membersihkan, ya uh, tangan ini membutuhkan mata untuk mengambil sesuatu, ya untuk mengambil sesuatu tangan ini butuh uh, butuh mata untuk supaya bisa lebih jelas ambil yang mana ya. Jadi kita saling membutuhkan dan saya mengencourage kita semua untuk saling membutuhkan. Kenapa? Karena pertumbuhan bukan karena pertumbuhan diri sendiri, tetapi pertumbuhan bersama-sama. Ya menarik sekali singkatan yang kita punya yaitu changing life. True unity and build others, merubah hidup, ya hidup yang perubahan hidup melalui kesatuan dan saling membangun satu dengan yang lain. Jadi, saya sangat senang sekali uh, belakangan ini, beberapa minggu ini, ya saya dan juga Pastor Andre mendengar banyak kesaksian dari uh, jemaat Rajoli Church, ya jemaat Arsi yang menceritakan respon-responnya dengan respon-responnya sesuai dengan firman Tuhan yang mengalami baik proses ya dan akhirnya mendapat jawaban, ya. Sorry, jawaban sudah ada yang akhirnya siap mendapat jawaban daripada Tuhan. dan akhirnya mereka menceritakan saksi mereka dan uh, mereka cara berdoa juga berbeda ya. Ada satu teman gitu ya, salah satu jemaat Arsi dia ceritain, "Aduh, sekarang beda ya gitu cara doa dengan cara berdoa yang berbeda yang sebelumnya dia bersungut-sungut dia fokus ke jawaban Tuhan fokus ke permohonan tetapi dia hari ini mengubah kekhawatiran menjadi ucapan syukur dia bilang mungkin doanya belum terjawab ya tetapi ada damai sejahtera ya itu terjadi di beberapa waktu lalu beberapa minggu yang lalu dan akhir-akhir ini dia sangat lebih suka sangat sukacita kenapa dia masuk dalam zona iman Ya, dia dalam dia masuk dalam satu pekerjaan yang sebelumnya dia nggak sangka-sangka. Kok saya bisa bicara ya? Kok saya bisa menawarkan orangnya dan saya pribadi sangat diberkati dengan hidupnya. Ya saya saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang Tuhan lakukan atas hidupnya. Karena dia berani keluar daripada zona aman menuju zona iman dan dan dia alami itu karena didukung brevers saling mendukung ya dia minta diodoakan, dia, dia dia curhat kita saling saling cover brevers dan ini terjadi di dalam komunitas kita so brevers apabila kita punya impian kita harus menceritakan kepada banyak orang kenapa bukan karena sombong brevers ingat loh impian ini belum tercapai tetapi apabila kita punya misi daripada Tuhan kita harus menceritakan kenapa karena seringkali yang terjadi adalah ada orang-orang yang mendukung impian kita Ya Impian Tuhan untuk kita Oh ternyata kamu punya misi itu Saya punya uh, Saya ada kenalan nih Kalau enggak saya punya cara nih Saya punya itu Oh kalau gitu saya support kamu deh Ya mungkin dari hal modal Mungkin dari hal kenalan Mungkin dari hal uh, Akses uh, Atau dalam hal yang lain-lainnya gitu Tetapi kenapa seringkali Teman kita enggak membantu Simple Karena kita juga enggak cerita brevers. Kita malu menceritakan Kita sungkan menceritakan Ya brevers saya ingatkan Untuk ceritakan Apa yang brevers. eh uh, mau lakukan ya saya senang di komunitas kita apabila ada yang punya usaha baru kita saling uh, mendukung kita saling promosi kita beli apa yang uh, mereka tawarkan kita mensupport kita kenalin dengan orang-orang yang bisa uh, membeli lebih banyak dan yang lain-lainnya jadi impian harus diceritakan kenapa karena banyak dukungan dari teman-teman kita kalau kita nggak ceritakan akhirnya bukan yang nggak didukung tetapi nggak tahu mau dukung apa dan selanjutnya kenapa seringkali kita takut menceritakan impian kita ya karena kita hari ini takut banyak yang nyinyir, ya, kita takut banyak yang nentang. Ini masuk dalam poin keempat saya. Jadi ternyata reverse waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem, justru penentang-penentang ini berguna, ya musuh-musuh ini berguna untuk mempercepat tembok Yerusalem terjadi. Mantap ga? Ya, justru brevers yang selama ini kita pikirin Aduh nanti kalau saya ceritain ada orang-orang yang ngejek lagi Alah lu mana mungkin Ah model kayak lu bisa Nggak mungkin lah lu lihat lu Diri lu siapa Ngaca sono Kondisi lu kayak gini Mau ya ampun Sosoan banget sih lu Ya reverse Justru ini adalah menjadi fasilitas untuk kita Mempercepat kita Atau kita Membuat kita berjaga-jaga Untuk kita mendapatkan impian kita Yang dari Tuhan Ya kita buka di firman Tuhan Nehemia 2 ayat 19. Ketika Sanbalat, orang Hor, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab, mendengar itu, ya mendengar Nehemia mau bangun tembok Yerusalem, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Ya verse Biasa banget apabila saya uh, dari dulu bergelut dalam hal impian seperti ini, pada saat saya mulai menceritakan ke teman-teman, ke keluarga, ya banyak banget yang dibilang yang yang bilang bego lu, goblok lu, ya kan, mau aja kamu dibohongin mana mungkin ya. Dan akhirnya uh, terjadi ya impian itu dan akhirnya saya sampai hari ini terbiasa ya ingin mendapatkan sesuatu yang kata orang enggak mungkin ya dan uh, terbiasa juga apabila ada orang yang bilang Aduh mana mungkin, aduh gak, uh, lihat dong kamu kondisi hari ini itu kan uh, jauh jauh daripada kondisi kamu hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, impian adalah sesuatu yang mustahil kita dapatkan dengan kondisi masa kini. Apa yang saya dapat di masa kini Brevers? Kondisi saya saat ini ya menjadi pembicara pengkhotbah, ini mustahil banget dengan kondisi saya masa lalu. Ya, yang gagap, yang enggak punya pengalaman, yang enggak punya teman dan segala macam lainnya itu enggak mustahil eh, itu mustahil sekali. Berarti harus ada hal-hal yang mustahil di masa depan yang saya dapat dengan kondisi saat ini. Oke, okay, drivers. Jadi uh, dan selalu ada yang menentang. Dan di sini saya katakan penentang adalah fasilitas yang membuat impian lebih cepat menjadi kenyataan. Ya, sekali lagi, penentang adalah fasilitas yang membuat impian lebih cepat menjadi kenyataan Jadi kita butuh orang-orang yang nyinyir, ya Kita butuh orang-orang yang ngeledekin kita ya. Kita butuh orang-orang yang ngomongin kita di belakang ya uh, Apabila Bravest mengalami itu, percayalah belikan mereka makanan ya. Traktir, kasih mereka kado ya Terima kasih, karena mereka membuat kita berjaga-jaga Saya lakukan itu loh Ya, pada saat saya punya satu uh, visi gitu daripada Tuhan, dan saya lakukan kegerakan banyak yang hari ini mencemooh dan segala macam lainnya. Justru orang-orang itu, ya, yang hari ini saya doakan, justru orang-orang itu ya, waktu itu saya pernah belikan satu kado untuk orang yang paling nyinyir gitu ya, dan orang tersebut malah dikasih kado, malah nge gitu ya, sedih gak sedih gitu. Tetapi ya udah gitu ya, uh, saya maju terus ya, breakfast karena penentang ini adalah fasilitas. Nah, breakfast saya ada satu cerita. Uh, dulu gitu ya, uh, belum ada kulkas dan uh, hal yang lainnya. Uh, nelayan Jepang, bagaimana cara nelayan Jepang supaya ikannya seger sampai di darat? Ya, kalau pakai es itu, esnya keburu cair. Apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan ikan dalam satu ikan, ikan yang uh, ditangkap dalam satu ikan, uh, dalam satu kolam yang besar, dan ditaruh satu hiu kecil di situ. Apa yang dilakukan hiu itu yaitu mengejar-ngejar ikan tersebut. Ya, mengejar ikan tersebut sampai akhirnya di darat ikan tersebut uh, ikan tersebut terus keliling terus keliling terus keliling ya dan apa yang terjadi dan akhirnya ikan, ikan itu tetap segar kenapa karena ada satu hiu kecil nah brevers Seringkali Tuhan memang sengaja menempatkan orang-orang seperti itu ya mungkin brevers bilang gini kenapa sih di sekolah saya ada di kantor saya ada ya di keluarga saya ada aduh paling males deh gua pas lagi sinca, ya paling males deh gua pas lagi ngumpul keluarga untung lagi work from home untung lagi pandemi jadi gue nggak perlu tuh ketemu si itu ya di kantor juga gue nggak perlu ketemu si itu aduh kalau gua ket, kalau ketemu di kantor aduh ketemu dia lagi males banget deh ya kalau lagi zoom aduh ada dia lagi ya mungkin kalau pas pas kita lagi zoom bagian foto dia kita tutupin stiker mungkin ya nah jadi kita selalu ketemu dengan orang seperti itu Ya, baik di sekolah, mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga, selalu ada, dan itu penting. Breakfast untuk fasilitas kita, untuk uh, menjadikan impian kita lebih terwujud. Ter Breakfast dan apa sih fungsi para penentang tersebut? Breakfast, fungsi mereka adalah yang paling terutama. nggak untuk apa? Untuk supaya kita jaga hati, ya, supaya kita jaga hati, jangan sombong, dan uh, tetap rendah hati. Percayalah, rendah hati enggak bisa dipelajari. Ya rendah hati gak bisa dipelajari rendah hati hanya bisa dialami ya brevers uh, jadi biasanya para penentang tersebut para nyinyir tersebut apa aja yang kita capai itu selalu biasa apa aja yang kita capai itu selalu buat mereka itu jelek ya kita capai coba lu bisa gak ini dapetin 6 contohnya pas kita dapet 6 Allah cuma 6 coba lu bisa ngalapan 8 uh, pas kita dapetin 8 mereka bilang apa Allah belum 10 kan selalu ada kayak gitu ya dan itu bagus sekali lagi bagus supaya untuk apa supaya Uh, untuk berguna banget untuk menjaga hati kita supaya kita jangan sombong makanya orang-orang tersebut kita harus traktir breakfast ya kirimin uh, apa makanan online ya tapi ya makanan harus enak ya jangan dikasih racun ya canda ya jadi supaya mereka happy ya kenapa karena mereka adalah fasilitas supaya kita jaga hati dan gak sombong nah breakfast untuk mewujudkan impian pada saat hari ini uh, Nehemia membangun tembok Yerusalem Nehemia uh, berdoa kepada Tuhan mengakan Tuhan Yeremia Nehemia. Uh, Nehemia punya impian dan Nehemia punya supporter, Nehemia juga punya penentang dan pada saat Nehemia sanggup untuk apa ya? Untuk menghadapi penentang ya, tidak goyah, kuat terhadap penentang biasanya reverse, Ini biasa. Pada saat kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, pada saat kita uh, memulai untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, selalu ada yang kelima ini, yaitu adalah selalu ada yang selanjutnya, yaitu adalah rumor, ya, ada gosip brevers. Oke, okay? uh, kita akan baca Nehemia 6 ayat 6 sampai 9. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus diantara bangsa-bangsa dan gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok Lagi pula, menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem Demikian ada seorang raja di Yehuda Sekarang berita seperti itu akan didengar raja Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, ya Nehemia bilang gini. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan memberi, membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi breakfast selalu ada biasanya rumor, ya biasanya di dalam dunia pelayanan dikenal dengan gospel, ya yaitu gosip pelayanan. Sesuatu rumor, sesuatu gosip karena diulang-ulang dan banyak yang percaya. Jadi, yang tadi salah jadi benar. Waduh, saya jujur kenyang banget. Brefers yang kayak gini ya, saya banyak ada beberapa kegerakan yang saya buat. Dibilang saya bangun gereja dalam gereja dan segala macam lainnya, dan jujur pernah waktu itu saya akhirnya menghentikan kegerakan saya. Kenapa? Karena takut diomongin orang ya. Tetapi Tuhan menyadarkan saya, dan saya juga merenung Brefers. Akhirnya saya pikir gini bodoh amat saya saya ya. saya berhenti karena apa kata orang, saya berhenti karena takut diomongin orang ya Bravest dan itu lumayan gitu ya, uh, lumayan sedih saya lumayan sakit karena saya pribadi gak ada maksud apa-apa Bravest karena hanya apa ya, hanya melakukan apa yang Tuhan mau dan kegerakan itu berjalan dengan luar biasa justru karena berjalan dengan luar biasa makanya diomongin orang Ya brothers. Kalau berjalannya biasa aja, makanya nggak ada yang ngomongin breakfast. Tetapi saya menghentikan kegerakan itu dan jujur saya menyesal. Nah sejak saat itu sampai hari ini ya saya nggak hidup dari apakah orang. Selama itu dari Tuhan saya akan maju terus. Itu menjadi pengalaman bagi saya breakfast. Kenapa? Karena banyak sekali rumor, baik sekali gosip dan dan dan bla bla bla yang saya sendiri nggak nggak bener bener nggak bermaksud seperti yang digosipkan breakfast. Tetapi Nehemia luar biasa. Ya Nehemia dengan tegas berkata. Ya, Nehemia dengan tegas berkata seperti apa? Uh, tetapi aku mengirim orang pada dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, ya. Itu isapan jempolmu belaka, tegas Nehemia berkata. Karena mereka semua mau menakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Nehemia tahu hatinya. Nehemia teguh hatinya. Maka yang enggak fokus kepada rumor yang ada berverse So Brevers uh, saya juga ada pengalaman kurang lebih di 2014 di 2015. Eh uh, saya pegang Brevers Permanto di mengatakan seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada Mas dan perak. Jadi saya sangat jaga nama baik saya, saya sangat jaga nama Joshua makanya saya hari ini uh, menjaga kredibilitas uh, saya dengan banyak orang dan blablabla uh, bla bla bla segala macam lainnya ya Brevers. Tetapi akhirnya nama baik saya jadi berhala. Ya, nama baik saya eh uh, nama baik saya lebih saya prioritaskan daripada nama Tuhan. Tuhan cuma ingatkan seperti ini Brever, saya ingat banget ya di 2014 di 2015 ya masa-masa saya bertobat dari nama baik. Ya dia bilang seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada bahasa dan perak, tetapi tidak lebih berharga daripada nama Tuhan. Jadi, berefer saya mau Tuhan memprioritaskan namanya daripada nama saya. Kenapa kalau saya hari ini bergantung kepada nama saya? Akhirnya saya dikendalikan oleh nama saya. Apa yang terjadi? Kalau nama saya dipuji-puji, saya bangga, saya seneng ya. Saya tepuk tangan nih ya. Pada saat hari ini, nama saya dijelekan, saya akan sedih. Jadi, berefer seberapa baik dari kita ditentukan dari apa kata orang dari gosip? Kenapa kita seringkali berhenti daripada visi yang Tuhan cari, visi yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, visi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Why? Karena kita mikirin apa kata orang. Ya, apa kita pernah punya trauma diomongin orang? Udah deh. Padahal saya maksudnya baik. Saya diomongin. Ya udah deh, saya berhenti aja. Come on, brevers. No, nggak. Jangan kayak gitu. Maju terus, breakfast Karena selalu ada yang ngomongin. Selalu ada gosip. selalu Gospel itu selalu ada. Ya, selalu ada gosip dalam pelayanan, gosip dalam pekerjaan, gosip dalam keluarga. Itu selalu ada, meskipun kita enggak seperti itu. Apabila kita yakin tidak seperti itu, kita maju terus, brevers. Jadi, brevers kembali lagi ke, ke tadi yang nama baik, saya alami, Brevers. Saya digosipin, digosipin, digosipin ini, gosipin itu, yang jujur saya nggak lakukan. Saya Kok seakan-akan mereka bikin ceritanya tuh, aduh nyata banget, Brevers. Yang saya sendiri pun nggak tahu, Brevers. Sampai-sampai saya nggak, kok mereka gini, kok mereka kok lebih tahu, lebih tahu tentang saya daripada saya sendiri ya. Keren banget pokoknya ceritanya. Oke, okay? tetapi Brevers, Firman Tom bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk benar kebaikan, Ya Allah, tetap pakai itu untuk memurnikan hati saya, Brefers. Sampai-sampai, eh, uh, saya akhirnya menyerahkan Tuhan saya give up. Ya, sebelumnya enggak, Brefers. Saya pertahankan nama baik saya. Saya berusaha menjelaskan, "Saya enggak gitu, loh. Saya membuktikan kebenaran, -kebenaran yang ada." Dan apa yang terjadi, saya makin capek, Brefers. Apa yang Nehemia lakukan? Brevers di sini menarik. Brevers harus baca Nehemia 1 ayat 6. Apa yang Brevers apa yang Nehemia lakukan? Pada saat ada rumor-rumor itu, apa yang Nehemia lakukan? Dia terus membangun tembok Yerusalem. Dia tidak hari ini berusaha menanggapi gosip-gosip itu, ya. Apabila nanti someday gitu ya, uh, brave, apa? Uh, pastor kita, mungkin pak gembala kita, mungkin ada anggota Brevers masuk dalam akun gosip gitu ya. Tenang aja kalau kita yakin benar nggak usah respon. Terus aja lakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita Brevers. Tenang aja jangan takut digosipin Brevers. Jadi Nehemia terus mengerjakan tembok dengan benar. Dia nggak takut sama rumor-rumor yang ada Brevers. Yang saya lakukan adalah saya berusaha waktu itu apa uh, meresponi ya bikin pertemuan ya apa memulihkan nama baik saya. nggak perlu Brevers Mestinya saya mengerjakan dan sesudah itu saya serahkan, uh, saya serahkan nama baik saya ke dalam tangan Tuhan dan habis itu saya mengerjakan lagi kegerakan yang ada, saya mengerjakan lagi apa yang Tuhan mau dalam menurut saya. Apa yang terjadi brevers? Ini menarik sekali, ini menarik sekali brevers. Jadi uh, setiap kita punya isak masing-masing. Mungkin ada yang isak kita adalah uang, ada isak kita mungkin hobi. Ya, Ishak saya tadi ya, nama baik. Ada Ishak kita adalah ego, es Ishak kita adalah pekerjaan, mungkin ada yang Ishak kita adalah pelayanan, mungkin Ishak kita adalah keluarga, sesuatu yang kita genggam erat, kita sangat kasihi. Salah nggak? Nggak salah, tetapi akan jadi salah kalau kita kita lebih cintai daripada Tuhan itu sendiri, reverse Dan uh, pada saat hari ini uh, Abraham, Allah Taala Tuhan meminta Abraham Ishaknya Okay. dan Abraham menyerahkan isaknya akhirnya Abraham menjadi bapak segala bangsa keren nggak jadi waktu itu Tuhan minta anak ya Abraham kasih anak yang dia kasih apa yang terjadi uh, apa yang dikasih kepada Abraham anak dari banyak bangsa ya jadi Abraham mempunyai anak ya sebanyak uh, pasir di pasir di pantai dan bintang di langit brevers. jadi pada saat Tuhan meminta sesuatu yang kita cintai. Sebenarnya Tuhan mau memberikan kita lebih banyak lagi. Oke, okay, brevers. Tapi kenapa hari ini Tuhan mau minta itu supaya Tuhan mau tahu, brevers, kita lebih cinta Isa kita atau Tuhan itu sendiri? Ya kenapa Tuhan belum belum kasih? Kenapa Tuhan belum kasih kita yang sesungguhnya? Simple, simple sekali. Karena yang sedikit aja kita masih pegang erat, kita masih bergantung, apalagi yang lebih banyak. Kita akan terikat lebih banyak lagi breakfast So saat ini breakfast ada isak-isak Yang hari ini kita harus lepaskan breakfast Kenapa? Karena Tuhan mau kita uh, memberi Karena Tuhan ada yang sesungguhnya Yang akan diberikan kepada kita Sudah ada breakfast Bukan pada saat kita bertobat baru nggak. Sudah ada breakfast Tetapi Tuhan mempersiapkan hati kita Yesus aja ada ujian breakfast Pada saat Yesus berpuasa 40 hari pasti lapar juga. Kenapa Yesus pada saat itu adalah manusia juga, ya. Tetapi ada ujian, ya, yang diuji, uh, yang Yesus diboleh oleh Roh Kudus dan diuji oleh iblis. Yesus diuji. Uh, yang pertama adalah tentang kedagingan, ya. Yesus diminta untuk mengubah, mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus nggak mau, ya, karena Yesus nggak mau taat kepada iblis ya itu adalah ujian kedagingan pada saat kita merasa kesusahan mungkin saat saat ini ada kendala ada uh, pada saat ini ada kendala ada kesusahan ada ada sesuatu yang ditawarkan yaitu kedagingan ada tontonan yang kelihatan yang menarik yang bukan sesuai dengan Tuhan mau apakah kita hari ini uh, bertahan dalam ujian tersebut kalau kita bertahan dalam ujian tersebut seperti Yesus sesudah diuji tersebut Ya, Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa sampai akhir hidupnya di kayu salib. Yang selanjutnya Yesus diuji tentang psikologis. Ya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi bait Allah dan uh, Yesus uh, iblis bilang aku akan uh, uh, engkau coba terjun gitu ya coba terjun dan saya percaya iblis bilang malaikat-malaikat uh, akan menopang ya menopang kau tetapi Yesus nggak mau karena Yesus nggak mau taat kepada iblis ya ini berbicara ujian apa ujian kemuliaan ujian psikologis ya banyak dari kita hari-hari ini yang mendapatkan ujian kemuliaan ya kita kita ingin terus dipukul nih kita ingin terus dipuji pudi dan segala macam lainnya ini ada ujiannya brevers dan pada saat kita lewati ini kita baru akan kita akan siap mendapati apa yang sesungguhnya Tuhan siapkan dalam hidup kita brevers So breakfast apa yang Yesus lakukan untuk melawan iblis? Yesus enggak mengerahkan balekat balikatnya Yesus enggak mengerahkan pasukan surganya Yesus melawan iblis dengan ada tertulis Makanya breakfast di firman Tuhan di Yosua 1 dikatakan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Ya, perjalananmu ber, akan berhasil dan beruntung apabila engkau merenungkan Firman Tuhan siang dan malam, brevers. Jadi pada saat ada serangan intern, ya tadi ada uh, ada serangan dari penentang kita kuat, tapi seringkali ada serangan-serangan pada saat kita mewujudkan visi yang dari Tuhan dari intern, brothers. Tetapi kita bisa kuat dan teguh, kita bisa yakin kita disertai Tuhan pada saat kita sering uh, terus merenungkan Firman Tuhan siang dan malam, ya brevers. Jadi apa yang Nehemia lakukan pada saat rumor itu datang? Pada apa yang Nehemia lakukan pada saat uh, serangan itu datang yang dari dalam? Apa yang dilakukan? Dia malah terus berdoa dan berpuasa. Ya, yang dia lakukan selalu mendekat kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan egonya, ya posisinya dan apapun itu tetapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Orang yang fokus visi andalkan Tuhan, bukti andalkan Tuhan adalah kita berdoa dan baca firman. Jadi orang-orang yang berdoa dan baca firman adalah orang-orang yang terbukti rendah hati di hadapan Tuhan. Wow, setelah mereka melewati perjuangan yang besar, Nehemia bersama para uh, bangsa Israel yang mendukungnya akhirnya tembok Yerusalem berdiri kembali. Tembok Yerusalem selesai didirikan ya. Kita baca lagi di uh, Nehemia 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bayangkan 52 hari mengerjakan tembok se panjang 3 km dan itu temboknya batunya besar besar brevers. waktu saya ke sana itu saya lihat tembok batunya besar besar banget dan pasti capek berat banget dan dikerjakannya di, di musim kemarau. Kenapa? Kalau di musim hujan nggak bisa. Kapan keringnya, ya brevers. Tetapi brevers nggak stop habis di sini. Ternyata pada saat Nehemia berhasil menyelesaikan apa yang visi daripada Tuhan berhasil menyelesaikan impian dia ada serangan lagi dan Nehemia terus harus berjaga-jaga breakfast pada saat hari ini kita mencapai apa yang Tuhan mau pada saat hari ini saya mencapai apa yang Tuhan mau mencapai impian yang dari Tuhan mencapai visi yang dari Tuhan selalu ada serangan breakfast dan di sini kita harus berjaga-jaga apalagi makin kemari breakfast makin tipis ya antara uh, antara kebenaran dengan kebenaran dengan pembenaran tipis banget Bre ya di sini dikatakan Yenek Nehemia 6 ayat 17 sampai 19. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Jadi saling tukar-tukaran surat, Reverse. Kenapa? Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekha. Berekh ya, sebagai istri juga mereka sebut-sebut Segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataan terus dibeberkan kepadanya Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku Jadi Bravers ternyata ada perkawinan campuran antara bangsa Yehuda dan bangsa seberang Bravers. Nah Bravers di hari-hari ini, hari ini hati-hati dengan kebenaran dunia Dengan pembenaran dunia Ya apabila kita hari ini membuka celah dengan pembenaran dunia Tipis banget brevers ya makin ke sini mungkin banyak teknologi yang masuk, mungkin banyak hal-hal yang kelihatannya relevan brevers tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya uh, beruntung gitu, kita beruntung di uh, Roger Richards gitu ya, uh, kita punya value dan kita harus pegang value ini yang pertama adalah belief, ya kita mengerjakan segala sesuatu karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan brevers Jadi brevers hati-hati saat-saat ini. Ada hal-hal yang hari ini dunia berikan yang kelihatannya benar. Padahal gak sesuai dengan firman Tuhan. Tahunya dari mana? Tahunya apabila kita terus merenungkan firman Tuhan. Salomo kenapa kerajaannya hancur? Karena Salomo punya banyak istri dan istri-istrinya istri, istri adalah penyembah berhala. Dan makin lama, brevers. Ya kalau istri gitu ya, sehari. nggak ya, saya nggak mau mungkin suaminya. Dua hari enggak ya, saya nggak mau lama-lama isinya. Mungkin nangis, nangis, nangis, dan suami bilang udahlah, udahlah ya, udahlah ya. Udahlah, nggak apa-apa. Ikutin saya, kamu aja deh. Reverse, ya, mungkin ada orang-orang dekat kita yang mungkin hari ini uh, mulai disusupi dengan pembenaran dunia. Kalau kita nggak pegang teguh revers, ini hati-hati revers. So, yang terakhir revers, hati-hati dengan pembenaran. Kebenaran dan pembenaran ini tipis revers. Bagaimana caranya? Apabila visi ini sudah tercapai dalam hidup kita, jangan puas diri. Ya hati-hati, jangan puas diri. Terus menerus, uh, terus menerus baca Firman Tuhan, renungan Firman Tuhan siang dan malam. Ikut komunitas, join club breakfast karena tidak ada manusia yang bisa seorang diri saja. So breakfast, uh, kita belajar sudah enam uh, poin yang kita belajar dari kehidupan Nehemia, kepemimpinan Nehemia. Dan yuk kita mau. Menjadi orang yang baper, yaitu bawa perubahan. Berhenti orang yang menjadi orang yang baper, yaitu bawa perasaan. Orang yang bawa perasaan karena hidup dari kondisi, brevers Tetapi orang-orang yang bawa perubahan justru mempunyai respon yang berbeda. Justru menjadikan kondisi ini uh, adalah fasilitas untuk dia bisa jadi jawaban, brevers Tuhan mau yang seperti itu. Justru kondisi-kondisi yang ada mungkin di masa corona ini, di masa pandemi ini, ini adalah kesempatan bagi kita untuk jadi jawaban. Untuk bisa membawa perubahan, brevers So, brevers berhenti baper bawa perasaan ya tetapi kita terus berdoa ya terus punya impian ya ada di dalam komunitas yang mendukung pakai penentang sebagai fasilitas uh, jangan fokus pada rumor gosip yang ada tetapi fokus pada pekerjaan Tuhan dan hati-hati terus jaga hati karena serangan itu terus ada Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kondisi yang ada Tuhan Yesus. Tuhan hari ini kami tahu Tuhan justru kondisi yang ada Tuhan membuat kami harus keluar dari zona aman, masuk dalam zona iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan uh, mulai tahu Tuhan potensi-potensi kami yang sebelumnya tersembunyi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan dan kami mau jaga hati kami Tuhan apabila Tuhan sudah mewujudkan visi dalam hidup kami, mewujudkan impian dalam hidup kami. Kami nggak mau bermenggah Tuhan, kami menggak mau. Uh, terlena Tuhan Yesus kami mau terus Tuhan uh, menutup celah semuanya Tuhan kami mau terus mau terus Tuhan hidup dalam komunitas kami mau terus Tuhan pegang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan kau baik. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan muncul syukur. Saya mau berdoa breakfast untuk uh, breakfast yang hari ini mau mulai masuk dalam zona iman. Boleh taruh tangan di dada. Tuhan saya berdoa untuk setiap orang yang taruh tangan di dada, berikan kekuatan dalam hidup mereka. Berikan hikmat dalam hidup mereka Bukan kondisi yang berubah Tetapi kekuatan Tuhan ada dalam hidup mereka Dan mereka bisa menjadi jawaban Terima kasih Tuhan kau baik Haleluya, Amen Oke okay, Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service Rajoli Church Bravers bisa like, comment, subscribe Dan Bravers bisa share ke teman-teman, saudara, keluarga Yang sebelumnya baper, bawa perasaan menjadi Baper, bawa perubahan Oke, okay, God bless you, see you Happy Sunday hi Bravers Terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Selamat tahun 2020 kita akan belajar tentang transform dan di bulan Oktober kita akan belajar tentang divine direction. Minggu depan ibadah Raja Wali Church tetap berlangsung secara online. Premier setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Raja Wali Church. Jika bravers ingin memberi ada dua cara yang dapat bravers lakukan.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 Kami mengundang Bravers untuk bergabung di klub atau komsel. Saat ini, klub masih diadakan secara online setiap hari Rabu 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk bergabung, silahkan menghubungi tim Hospitality kami. Dapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church melalui social media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. That's all Raja Woli updates for today. Stay safe, be brave, and God bless you.